Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita tidak ingin membuat video tutorial Namun, saya akan mau membikin konten mukbang hmm. Kalau di tempat lain, konten mukbang itu Makanannya yang enak-enak Banyak tuh Di Nampan, ada begitu banyak makanan ada yang makan kepala sapi. Ada yang makan ayam dua potong. Ada juga yang makan kuda. Oh, Iya ada juga yang makan kuda. Apakah itu boleh? Boleh. Makan ayam dua potong boleh? Boleh. Tapi itu tidak baik buat kesehatan. Nah di video kali ini. Pak RT ingin ngasih contoh, ingin memberitahu bagaimana cara mukbang yang baik. Cara mukbang yang baik itu dengan cara makan makanan yang secukupnya saja. Kalau di tempat lain kan makanannya banyak-banyak. Nah, di sini Pak RT ingin makan mukbang biskuit. Ini ini isinya tiga lembar. Ini juga tiga lembar tapi agak hancur. Ayo kita coba biskuit ini. Nah biskuit. Kalau orang-orang kan makannya satu-satu. Kalau Pak RT kita coba makan tiga biskuit ini langsung telan apakah bisa masuk kita coba. Namun sebelum kita makan biskuit kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita coba apakah tiga biskuit ini bisa langsung masuk ke mulut Pak RT. Ternyata bisa masuk, tapi tidak bisa menelan atau mengunyahnya. Ini bisa menjadi pembelajaran bahwa makan makanan yang berlebih itu memang tidak baik. Sekian, semoga bisa memberi manfaat bagi kehidupan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.